Boleh semuanya temen tangan yuk Kami bersyukur karena engkau terlalu baik di dalam hidup kami Brothers, kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Sekali lagi katakan hanya kau milikku di surga. Di surga. Mari sama-sama tepuk tangan. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya kau. Hanya kau Tuhan tak kuandalkan. Tapi tidak. Kekuatan kami Tuhan hanya Kau satu-satunya yang pasti Kau tetap selama Boleh sama-sama angkat kekuatan sumber pengharapan dalam hidup setiap kita ialah Yesus Tuhan. Kekuatanku Namun yang pasti Kau tetap selamanya oh, yeah. Tak kuandalkan Kekuatanku oh, oh. Namun yang pasti Kau tetap selamanya I